Five, four, three, two, one, zero. Hi, hi, hi. Selamat datang kembali di channel Youtube Kak Citra Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat Tentunya siap untuk belajar bersama Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama Untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Tema 1 Hidup Rukun Subtema 1 Hidup Rukun di Rumah Pembelajaran 1 Mari kita belajar bersama-sama Coba adik-adik perhatikan gambar berikut Gambar berikut ada 4 gambar yang menunjukkan tentang hidup rukun Gambar yang pertama adalah gambar ketika Udin dan Edo saling berbagi makanan Gambar yang kedua adalah gambar Udin hidup rukun dengan kakaknya dengan cara belajar bersama lalu gambar yang ketiga menunjukkan hidup rukun antara Udin dan Edo saat bermain gambar yang keempat ini menunjukkan tentang gotong royong yang mencerminkan hidup rukun dalam masyarakat jadi nanti ada empat subtema yang akan kita pelajari di tema satu ini Kita lanjut ke pembelajaran satu Udin mempunyai kakak perempuan Bernama Mutiara Udin dan Mutiara Selalu menjaga kerukunan di rumah Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Ah, kita baca ya, adik-adik ya. Suatu hari Ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada Ayah dan Ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Ini adalah bacaan yang menunjukkan ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Jadi di sini ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin Adakah kata-kata Yang dalam bacaan tadi Yang kamu tidak tahu Artinya Ada tidak adik-adik Nah tadi Ada kata buah tangan Dan buah hati Apakah Tangan dan hati kita itu punya buah Seperti pepaya? Apa mungkin Bukan itu maksudnya adik-adik Buah tangan dan buah hati itu adalah sebuah ungkapan Lalu ungkapan itu artinya apa ya? Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya jadi ungkapan itu memiliki arti adik-adik Jadi setiap ungkapan ada artinya Nah ungkapan tadi ada buah tangan Bukan artinya tangan kita ada buahnya Tetapi arti dari buah tangan adalah Oleh-oleh Lalu ada kata buah hati Buah hati itu bukan hati kita ada buahnya Buah hati itu bisa berarti anak atau anak kesayangan. Begitu adik-adik jadi, ungkapan itu ada artinya. Lihat di sini, Kak Citra punya contoh kalimat yang di dalamnya ada ungkapan: "Ayah pulang dari Jakarta membawa buah tangan." Nah ini memiliki arti Ayah pulang dari Jakarta Membawa oleh-oleh Karena buah tangan itu artinya adalah oleh-oleh Kak Citra punya contoh yang kedua Dio adalah buah hati orang tuanya Maka artinya adalah Dio adalah anak dari orang tuanya. Bisa juga buah hati itu artinya adalah anak kesayangan. Nah, itu tadi tentang ungkapan. Jadi ungkapan itu belum arti sebenarnya memiliki arti yang lain Adik-adik. Nah, di sini ada percakapan Antara ayah, Udin, dan Mutiara, kamu diminta melanjutkan percakapan tersebut. Lihat di sini, ayah berkata, "Anak-anak, ayah membawa buah tangan." Nah, kira-kira jawaban Udin dan Mutiara seperti apa? Dikading oh, mungkin si Udin akan berteriak, "Hore, aku dapat!" Oleh-oleh lalu si Mutiara menjawab. Terima kasih ayah untuk oleh-olehnya Nah mungkin kalian punya jawaban yang berbeda dari Kak Hitra Boleh coba kalian lengkap Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku Nah di rak buku itu adalah buku hadiah dari ayahnya Perhatikan susunan buku di dalam rak Buku-buku tersebut tersusun rapi Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Apakah kalian bisa menghitung Berapa banyak buku dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Nah adik-adik di rumah punya buku bacaan Coba kalian hitung Berapa buku bacaan kalian? Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku Nah satu kelompok itu satu puluhan Kalau lima puluhan sama dengan lima puluh Jadi satu kelompok itu isinya 10 buku atau satu puluhan kalau ada 5 tumpuk klomat, uh, 5 tumpuk buku, maka akan ada 50. Nah, di sini Kak Citra punya 50 buku yang Mutiara dan Udin susun. Satu susunan itu jumlahnya 10. Kalau lima susunan buku, maka jumlahnya 50. Nah, ini jumlah buku Mutiara. Ada 50. Lalu ditambah lagi ada susunan yang jumlahnya hanya 7. Maka banyak bukunya ada 50 ditambah 7 Sama dengan 57. Jadi banyak bukunya ada 57. Perhatikan berikutnya. Tumpukan bukunya di sini ada 7 adik Adik Ingat, satu tumpukan begini isinya ada 10. Karena ada 7 tumpukan, maka jumlah buku di sini ada 70. Lalu, ada tumpukan lagi yang isinya hanya 7. Maka, jika dijumlahkan keduanya ini, jumlah keseluruhan buku adalah 70-an itu sama dengan 70. Ditambah 7 maka banyak bukunya ada 77 Sekarang perhatikan kembali buku-buku di dalam rak Buku-buku dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut Ini Kak Citra menyusunnya menjadi 10 kelompok satu kelompok buku itu isinya 10 Maka kalau 10 kelompok buku Maka jumlahnya ada 100 Dari mana Kak Citra 100? Yuk kita coba jumlahkan Ini 10 Ditambah 10 20 Ditambah 10 lagi 30 Ditambah 10 lagi 40 Tambah 10 lagi 50 Tambah 10 60 Tambah 10, 70, tambah 10, 80, tambah 10 lagi, 90, dan tambah 10 lagi, 100. Maka satu kelompok ini jumlahnya ada 100. Ternyata ada 10 tumpukan buku, artinya rak buku berisi 100 buku. Amatilah gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar kubus. Satu kubus itu dianggap satu kubus satuan. Kalau ada yang panjang seperti ini, kubus satuannya berjumlah sepuluh. Digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Jadi kalau kubusnya hanya satu, dianggap satu kubus satuan. Dan jika kubusnya ada 10, maka dianggap satu kubus puluhan. Nah, perhatikan di sini. Ini adalah kubus puluhan. Kubus puluhan jika ada 10, maka bisa diganti dengan satu kubus ratusan. Nah, satu kubus ratusan itu bisa digambarkan dengan kubus seperti ini Adik-adik. Kalau ini satu, tadi satu-satuan, ini puluhan, maka ini digambarkan sebagai kubus yang berjumlah seratus. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Kalau kubus di bawah ini ada berapa ya? Kita lihat kubus di bawah ini. Ada berapa satuan di situ? Kita hitung adik-adik. Satu, dua, tiga, Empat, lima, enam, tujuh, delapan. Maka kubus ini ada delapan satuan. Kalau kubus di bawah ini ada berapa ya? Nah, satu darat tadi kita ingat ya, kubus satu darat begini isinya ada sepuluh. Kita hitung satu, dua, tiga, empat, lima, enam. 7, 8, 9, 10 Kalau 1 kelompok ini ada 10 kubus Maka kalau ada 2 berarti jumlahnya 20 kubus Nah sekarang kalau gambar yang ini kubus ini Ini adalah kubus ratusan Kalau ada 1 berarti jumlahnya 100 Sekarang kalau ada 2 maka jumlahnya, ya kalau ada dua berarti jumlah kubus ini adalah 200. Yuk kita ke latihan supaya kalian lebih memahami. Jadi kalau ada satu kubus seratusan, maka nilainya ada 100. Lalu di sini ada tiga kubus puluhan, maka nilainya 30. Di sini ada delapan kubus satuan, maka nilainya adalah delapan. Jika digabungkan banyaknya kubus ada seratus tiga puluh delapan, maka menulisnya seperti ini satu tiga delapan. Tetapi cara membacanya seratus tiga puluh delapan. Jadi cara membacanya seratus tiga puluh delapan. Soal nomor satu. Nah, di sini ada gambar kubus dari kubus ratusan, puluhan, dan satuan. Kita lihat dulu kubus ratusan. Kubus ratusannya hanya ada satu. Maka nilainya adalah 100 Kita lihat kubus puluhan Kubus puluhan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ada 7 kubus puluhan Maka nilainya adalah 70 Lalu kita lihat kubus satuan Kubus satuan jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Maka nilainya adalah 8 Lalu kita jumlahkan 100 ditambah 70 ditambah 8 Jawabnya adalah 178 8. Nah, tulisnya berarti 178 bukan 100708. Salah itu Adik-adik. Jadi 178. Banyaknya kubus ada 178. Nah, 178 ini dibaca 178. Kita lihat soal nomor 2. Ada berapa kubus ratusan di situ? Ya, hanya ada satu. Berarti ratusannya adalah seratus. Lalu ada berapa puluhannya? Ya, puluhannya ada tujuh. Maka nilainya adalah tujuh puluh. Satuannya ada satu. Maka nilai satuannya satu. Sekarang seratus Ditambah 70, ditambah 1 Sama dengan 171 Banyaknya kubus ada 171 Dibaca, nah kalau dibaca harus membacanya benar Tidak boleh 171, tidak boleh seperti itu Tapi membacanya 171 Mudah kan adik-adik? Sekarang kita akan belajar membaca bilangan. Kak Citra punya bilangan ini. 145. Nah, kita biasanya baca 145. Itu salah adik-adik. Cara membacanya, angka 1 di sini menempati ratusan. Angka 4 menempati puluhan. Angka 5 menempati satuan. Maka dibaca karena satu Ratusan berarti dibaca seratus Empat puluhan dibaca empat puluh Lima karena satuannya dibaca lima Maka dibacanya seratus empat puluh lima Berikutnya ya di sini ada angka dua lima Apakah seperti itu membacanya? Tidak adik-adik Angka berapa yang menempati ratusan? Ya angka dua Lalu puluhannya, adakah puluhannya? Puluhannya angka 0 di situ. Lalu satuannya angka 5. Lalu bagaimana cara membacanya kak? Cara membacanya seperti ini, dua Karena di sini puluhannya 0 maka tidak dibaca begini, dua Tidak adik-adik tapi dua Berikutnya, 3, 5, Dibaca, ratusannya 3, puluhannya 5, satuannya 0 Maka kita membacanya, 350 Bukan 350, 0, karena satuannya 0, bukan seperti itu Cukup kita baca, 350 350 sekarang kita belajar kebalikannya yaitu menulis bilangannya. Ya, sekarang kita menulis bilangannya. Ada angka di sini 200. Maaf, ada e, bilangan 200. Maka ditulisnya kalau 200 berarti ada tiga angka. 2 kita tempatkan di depan sendiri. 100 berarti nolnya ada dua jadi kalau 200, cara menulisnya seperti ini adik-adik Kita ke soal berikutnya 503 Maka ditulisnya 500 pasti di awal Apakah ada puluhannya? Tidak ada Maka nanti puluhannya kita ganti dengan angka 0 Tiga itu adalah satuan Maka letaknya paling belakang maka 503 itu penulisannya seperti ini Berikutnya 452 Ratusannya ada berapa? Empat puluhannya Lima satuannya dua Maka penulisan bilangannya 452 dibaca 452 mudah kan adik-adik? Mutiara gemar membaca buku ia membaca berbagai jenis buku anak ada buku cerita anak ada buku pengetahuan ada juga buku nyanyian nah dalam buku nyanyian Mutiara terdapat lagu peramah dan sopan ciptaan Pak Dal. Nah di sini ada lagunya bukannya congkak, bukannya sombong yang disayangi handai dan taulan hanya anak yang tak pernah bohong rajin bekerja peramah dan sopan Nah dalam buku nyanyian mutiara ada lagu ini Kalian bisa nanti cari di channel youtube Kak Citra ini Lagu peramah dan sopan Coba kalian berlatih menyanyikannya Nanti kalian cari ya di youtube channel Kak Citra Atau Kak Citra nanti kasih linknya di description box Nah adik adik lagu peramah dan sopan ini ada yang dinyanyikan pendek dan ada yang dinyanyikan panjang Ya, Ada yang dinyanyikan pendek tetapi juga ada yang dinyanyikan panjang Nah sekarang kita akan mencari tahu mana saja yang dinyanyikan pendek dan mana saja yang dinyanyikan panjang Nah, untuk kalian mempelajari tentang panjang dan pendek, nada pada lagu, kita lihat di sini. Kita akan memberikan tanda titik pada bagian yang dinyanyikan pendek. Sedangkan untuk yang dinyanyikan panjang, kita akan beri tanda garis. Nah, Kak Tira punya syairnya di sini. Kita lihat syair yang pertama. Bukannya congkak. Nah, berarti kita sama-sama tahu. Yang pertama, bukannya, bukannya. Nah, berarti itu cepat, berarti dinyanyikan pendek, berarti tandanya lingkaran. Lalu, bukannya congkak, berarti congkaknya dinyanyikan panjang, berarti tandanya adalah garis. Sekarang kita lihat bawahnya. Bukannya sombong. Nah, ini hampir sama dengan atasnya. Bukannya itu juga dinyanyikan pendek. Maka kita beri tanda titiknya. Di sini Kak Citra buatnya lingkaran supaya adik-adik jelas ya. Lalu sombongnya itu dinyanyikan panjang. Ya, baris ketiga. Yang disayangi Nah yangnya pendek Di juga pendek Yang disayangi Berarti Sanya pendek juga Yangnya panjang Yang disayangi Berarti Inya juga panjang Yang disayangi Handai dan taulan Berarti Han pendek dan pendek juga dan pendek Tau pendek lannya panjang jadi yang disayangi handai dan telannya nah, lannya panjang sekarang bawahnya hanya anak coba sampai situ dulu ya hanya anak berarti hanya pendek, berarti diberi tanda titik nya titik juga A, titik juga karena ini dinyanyikan pendek, jadi cepat hanya anak naknya panjang, hanya anak yang berarti yangnya panjang tak pernah bohong nah ini hampir sama dengan atasnya tak dinyanyikan pendek Per, dinyanyikan pendek nah dinyanyikan pendek bo dinyanyikan pendek hongnya dinyanyikan panjang lalu syair berikutnya rajin bekerja Nah sekarang banyak itu pasti dinyanyikan pendek maka diberi tanda titik Jin pendek tanda titik be Pendek Ker Nah kernya ini panjang rajin bekerja Nah janya juga pendek Lalu baris bawahnya ya Lirik berikutnya Peramah dan sopan Berarti tipenya pendek Ranya pendek Mahnya pendek juga Dan pendek So pendek, pan. panjang. Nah, kalian sudah bisa membedakan cara menyanyikan lagu dari yang pendek maupun yang panjang nadanya dengan cara memberikan nada ini. Coba nanti kalian latihan lagunya ya di channel YouTube Kak Citra juga. Begitu Adik-adik, untuk pembelajaran kita hari ini di tematik tema 1 Subtema 1 Pembelajaran 1 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian semua untuk kalian belajar dari rumah kalian masing-masing Sampai jumpa di pembelajaran Kak Citra selanjutnya Dan jaga kesehatan kalian, tetap semangat belajar, selalu berdoa Sampai jumpa dan Tuhan memberkati